Doa pagi memohon karunia untuk memberkati pekerjaan hari ini. Dalam nama Bapa, dan Putera, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, hari ini dengan segala kerendahan hati, aku memuji dan memuliakanMu, Allah Sang Pemberi Berkat. Hari ini pula aku memohonkan berkat dan karuniamu untuk memberkati pekerjaan yang akan aku upayakan, sehingga mendatangkan rejeki bagiku dan keluargaku. Penuhilah hatiku dengan rasa optimis dan semangat yang tinggi untuk mengerjakan pekerjaanku dengan baik, sekalipun terkadang ada rasa cemas yang membayangiku karena tantangan kesulitan dan ketakutan akan kegagalan. Ya Bapak, pada pagi hari ini aku mau menyerahkan dan mempercayakan sepenuhnya dalam tanganmu segala rencana dan pekerjaanku. Kuatkanlah aku saat menjumpai kesulitan, supaya tidak berkecil hati dan berputus asa. Arahkanlah pikiran perkataan dan perbuatanku, supaya hanya di dalam dikau aku memulai dan menyelesaikannya. Ya Bapak, anugerahkanlah roh kebijaksanaan dan roh pengetahuan bagiku supaya aku mampu membuat langkah-langkah yang tepat untuk mengantisipasi sesuatu yang buruk yang mungkin akan terjadi serta mendapatkan solusi terbaik untuk menyelesaikannya. Singkirkanlah segala penghalang yang akan menghambat atau menggagalkan rencana-rencanaku ini. Jauhkanlah aku dari mara bahaya yang dapat membuat aku celaka. Doa ini aku panjatkan dengan perantaran Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu.